Thank mm -hmm. you. Suatu saat nanti Kau dan aku kan Kan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu, tak bisa aku ingkari. Engkau rasa usah, usaha. Coba untuk melawan hati, tapi hamba terasa di sini tanpamu bagiku semua sangat berarti lagi. Dia sebentar pun bersamamu, takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu. di sini tapi sensapiku bersamamu bagiku I'm right. back to apa kau kau hari arti cintaku untukmu? Entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana? a bird. Sang sama ku rapuh tanpa dia seperti kehilangan Ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela, tak selalu bersama lagunya kan kurang kencang kayak belum buka ya suaranya kita tes lagi oh